Oke okay, halo guys kembali lagi bersama saya di channel F Dominic Oke okay, kita udah lama nih ngonten ya Oke okay, jadi di sini aku bakalan nge-share tutorial Bagaimana caranya kita bermain di server Arifena titerges nah jadi ini adalah server baru ya servernya fiturnya sangat-sangat bagus ya bisa kita bilang kayak replika dari 5M ya ya enggak sih karena menggunakan voice only, kemudian ada text draw handphone text draw KTP dan lain sebagainya dan fitur-fitur uh, ini nggak ada tuh di server Indonesia manapun karena ini kayak fitur tersendiri gitu dari dari Venator. Nah langsung aja kita ke tutorialnya Nah jadi di sini ada dua file sini ada dua file ada voice arivena dan satu lagi GTA San Andreas nya nah buat kalian yang udah ada GTA San Andreas nya ya udah pakai aja punya kalian nggak masalah kok ya kan Nah jadi kalau kalian belum ada kalian bisa download kedua link ini di deskripsi eh mana tadi dia hilang nah kalian bisa download dua file ini di deskripsi ya ada voice arivena dan GTA San Andreas dan untuk download ataupun steam library ini gak usah kalian download ya jadi ada dua, kalau kalian ada GTA Clean ataupun GTA Indonesia, ataupun GTA version drive, trip, itu boleh aja karena aku juga pakai version trip ini totalnya hanya 600 MB ya jadi ini udah fix gitu jadi sini kalian ekstrak aja file GTA San Andreas nya dan kita menunggu sambil ekstrak dari GTA San Andreas nya Nah, jadi ini udah selesai uh, ekstrak GTA San Andreasnya dan kalian bisa buka di sini dan ya udah udah ada ya emang polosan GTA San Andreas. Kemudian kalian setelah selesai download Voice Archive Vena ya, kalian klik kanan, kemudian ekstrak di sini. Nah, kalau kalian udah extract, kalian buka foldernya buka foldernya kemudian di sini ada satu dua tiga empat lima enam ada enam file yang satu ini tutorial ya, berarti ada lima file ya dua tiga empat ya ada lima file nah kalian pertama install dulu sam 037 nya steam launchernya kalian klik dua kali kemudian kalian klik yes dan kalian i agree kemudian kalian arahkan ke ke ke ke gta san andreas kalian jadi sini aku simpannya di disk j yaitu di game kemudian GTA San Andreas dan pokoknya kalian pas milihnya harus kayak gini ya harus klik GTA San Andreas gini sampai biru kemudian kalian klik OK kemudian kalian install dan kita tunggu dan kalau udah kayak gini kita finish Nah buat kalian yang mau make some addon kalian bisa juga makainya nah tutorialnya itu gimana kalian tinggal install dulu sama ya nah sama eh ntar-ntar entar, salah tekan kalian install dulu sama adon ya klik dua kali kita tadi kemudian klik yes dari sini, kalian arahin ke tempat GTA San Andreas kalian. Nah, di sini kemudian kalian oke, okay. kemudian kalian next. Ini kalian terserah ya, mau apa standar, kalau VPS limit aku sih milih standar ya. Kemudian kalian next, kemudian nunggu. Nah, kalau udah seperti ini, kemudian kalian klik next. Kemudian kalian klik finish. Nah, kalau kalian udah install sama ya, kemudian kalian install SV setup. Kalian klik dua kali kayak tadi. Bentar ini nggak masuk, kita klik dua kali, kemudian kita klik yes. Kemudian kalian klik oke. Okay. Kemudian ini juga kalian arahin ke Disk Game GTA San Andreas kalian. Nah, kayak gini, kemudian kalian klik oke, okay. kemudian kalian next lagi finish. Oke, okay, selesai. Dan kemudian kalian install. Voice installer, nah ini kalian kedua kali. Ini untuk yang memakai samadun wajib install ini ya, semua juga wajib ya. Kemudian kalian arahkan ke GTA San Andreas kalian. Saya di bagian disk J game, GTA San Andreas, kemudian oke. Okay. Kemudian next, kemudian next. Nah kalau ada centang gini, usah kalian centang ya, karena nanti malah ke browser Chrome ya, jadi nggak usah ini niat oke okay. ya buat kalian yang belum install Visual C++ Plus kalian install dulu nah kalau kayak gini berarti tandanya kalian udah install jadi nggak usah panik nah kalau udah langkah terakhir kalian buka kalian buka sv setup eh, sv client 037 kalian buka kemudian kalian select all dan kalian bentar kontrol A select all kemudian kontrol C kalian copy masukkan ke folder game GTA SA kalian. Nih saya taruh di game GTA San Andreas dan disini sini kalian pastekan. Paste. Dan kalau ada kayak gini kalian klik dulu, kalian klik move and replace semuanya. Nah, kalau udah kayak gini berarti udah selesai. Kalian buka SAMP-nya. Bentar, ngebak Kalian buka SAMP-nya dan kalian masukin ntar biar kalian tahu secara masukin ip-nya ip-nya dapatnya dari mana kalian buka Discord dan kalian cari channel IP server nah taruhnya itu di BMK Arena ini maksudnya IP-nya itu ada di bagian BMKG Arena nah sini ya di IP-nya itu ini dan portnya 7777 berarti ini kalian copy dulu udah kalian copy kalian klik centang Nah kalau udah kayak gini Ini CCA kan kosong ya Kemudian kalian pas tekan sini Dan ingat portnya 777 Berarti kalian buat kayak Apa itu namanya titik 2 Kemudian 2, 2, tiga 7 nya 7 nya berkali kemudian oke okay. Nah langsung aja kita tes di in game nya Nah jadi ini kita udah di dalam in game nya Terus kita spawn di sini, Terus langsung aja kita tes Cara voice nya itu kita klik B Kayak gini b sampai layarnya kuning nah buat kalian yang mau nanya kenapa voice aku tuh ada di ujung layar ya nah jadi kenapa ada kenapa di situ karena cf 11 kemudian mikrofon kemudian klik yang move ini nah sini kalian bisa pindahin mau mana aja saya di sini kalau udah kalian F11 segi dan udah selesai langsung kita tes mik ya bisa tekan n untuk teriak n lagi untuk bisik n lagi untuk normal nah gini berarti bisik normal teriak kita pakai normal aja ntar kita tes-tes sama orang baru ya ntar kita cari dulu orang barunya Bang ada suaraku enggak ada suaraku ada ada, ada suaraku enggak Bang ada-ada-ada mana, mana. oke okay, mantap ada, ada. Mana, mana. nah berarti kalau posisi itu udah warna kuning berarti itu tanahnya udah Wah, kedah mana udah berhasil lah ya, instalasinya. Berarti ya segitu aja tutorialnya. Terima kasih banyak semua. Bye, -bye.